sore dari puncak ilaga sersan kepala danir menyampaikan saat ini terjadi kontak di pos pulaga pos ilaga puncak hard perunduk hard, tembakan rame itu kita lihat tembakan Dari arah bawah semakin ramai. Langsung dipimpin langsung oleh Komandan Kodim puncak. Eko, di situ nggak ada perlindungannya Eko. kita lihat. Ayo, rekan-rekan siap, jangan lengah tembakan semakin ramai. kita lihat suasana di pos yang di pos jangan di ketinggian Andreas tunduk malah kalian berdiri ya. jangan menembak ya kalau tidak melihat sasaran tepat biarkan ya, posisi siap siaga walaupun bagian bagiannya seadanya yang penting senjata siap ya kita lihat dari pos ilaga kurang lebih 1 kilo 2 km terdengar bunyi tembakan dan diselingi dengan letusan gelem dari pasukan rider 500 ditambah batalion 715 Kopassus Elang bin semua turun dari rekan Brimob juga ada tidak berani berdiri menyuting langsung karena tembakan semakin ramai semoga semua ya letusan GLM terdengar ya, ya. terdengar iya dilihat tembakan rame ya tembakan rame puncak ilaga ya bagi rekan-rekan yang di Jawa sana yang mau penugasan di after yang kena di puncak Intan Jaya agar selalu Mama. siap mental dan fisik Mama lari Mama lari ke pasar aja ya terlihat masyarakat udah mulai lari ya salah satu prajurit dari cakra bapak hari kelihatan bingung sendiri coba dulu kemarin tembakan dari bawah bahaya ya rekan-rekan pasukan dapur juga ada di sini hmm.